bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasi ya tujuannya agar channel ini terus berkembang. Untuk selalu memberikan kabar bahagia, kabar menarik seputar Leslar tentunya. Baiklah sahabat Leslar, walaupun pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Kita lihat persahabat hidupan vitamin manja dari dolar kesenian kita yang lagi syuting Ramadan with Leslar Jangan lupa persahabat yang selalu menyaksikan acara program terbaru Lesti dan Bilar Selama bulan suci Ramadan, Ramadan with Leslar Jangan sampai lupa setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Yuk sama-sama kita dukung ya Kita doakan dan support yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Dan yang belum sahur persahabat ya Ini ada sahur nih ala Bunda Lesti Aduh Masya Allah banget ya si cantik Yang selalu membuat semangat warga Konoha Masya Allah mudah-mudahan Bunda Lesti sehat selalu Dan mudah-mudahan diberikan kebahagiaan Amin Ya Rabbal Alamin dia bersabat kita ke momen acara festival Ramadan ya siapa nih yang sudah menyaksikan acara festival Ramadan semalam Bunda Lesti tampil sangat memukau banget persabat ya tampil cantik luar biasa untuk suara itu jangan diragukan lagi karena kualitas suara Bunda Lesti ini emang luar biasa Masya Allahnya dan kita lihat persahabatnya penampilan di dalam kesayangan kita pun ini sangat cantik banget ya, ada momen spesial yang bikin ngakak juga nih di acara festival Ramadan 2022 semalam Ah Irfan, ini kembali persahabatnya membahas soal orek tempe yang dimasak oleh Bunda Lesti Sontak aja membuat ramai pengisi acara persahabat ya, karena orek tempe Bunda Lesti kejora itu lengket kayak wajik Kalau kata Bapak Aduh Masya Allah banget ya Tapi kita tentunya bangga Kepada seorang lasik kejorak Semangatnya luar biasa Masya Allah Dan di momen ini pun So'imah tetap bersabat ya Selalu menomor 1 BBL Cucuk kesayangan dari Mak iya Masya Allah banget ya Kita bangga dan kita bahagia sekali Alhamdulillah banyak sekali ternyata Orang-orang baik yang selalu tulus Mencintai idola kesayangan kita Momen ini pun di kembali oleh Akun Rossi 24. Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Tempe orek, tempe orek, haha. BTW, Mbak Putih, Soimah tetap cucu nomor satu. Tuh, bersahabat ya, cucu tetap menjadi nomor satu. Ma so nih. Masya Allah, banget ya, dan kita lihat ini penampilan Bunda Lesti Kejora diunggah oleh Masya so Ima cantik banget ya. Ini di ruangan make up, Masya Allah, Bunda Lesti banyak banget ya, pujian support tanggapan yang positif selalu diberikan kepada idola kesayangan kita ini masya Allah dan pastinya persahabat abang El ini dibawa ke lokasi kita lihat diunggah maestro ima selanjutnya tuh mau ngerjain cucu malah tidur hasil kejorak kata maestro ima ya tuh untung tidur nih persahabat ya kalau nggak tidur pasti dikerjain oleh sama esok iman nih Abang El Masya Allah, ini cute banget ya, semakin menggemaskan Abang El Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan kita lihat versi meleknya Abang El ya, diunggahan Dini az -Zahran. Lagi digendong oleh Kak Novi, itu senyumannya ya, membuat kita semakin semangat nih setiap harinya Luar biasa Selalu menemani Bunda kemanapun pergi syuting kemanapun pasti ditemani oleh Abang El Luar biasa nih Abang El Tetap semangat, tetap sehat Masya Allah kita bangga dan pasti kita bahagia Bama ini pun di kembali oleh Agwales Lara Andes Kersi Banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan Ya, ini dari Agung Sukma Aini495 mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, ganteng, manis, gemesin banget sih nak. Katanya tuh luar biasa kan, Abang L. Sangat berkarisma. Banyak orang tentunya gemes melihat kegantengan dari Abang L ini. Masya Allah, apalagi sudah tersenyum ya. Semakin manis terlihat rambut wajahnya. Luar biasa nih, Abang L. Tetap semangat. Mudah-mudahan semakin banyak doa support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar. Dan pastinya bersama kita juga masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya hingga info bahagia yang kita dapatkan. Atau stay tune dan pantingi channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya.